ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan sampah benya kali ini kita membuat konten bagaimana caranya membuat balek dari bambu saksikan terus videonya sampai selesai pertama-tama kita siapkan bambu berukuran 50 yaitu 8 biji atau 8 pisis terus yang kedua kita siapkan bambu yang ini ukuran 120 cm 2 biji dan kakinya 70 cm 4 biji emas ini dan penyangganya ukuran 2 meter 3 biji dan yang satu lagi ukuran 2 meter 2 biji setelah hasil kerangka balik sudah dibuat sekarang tinggal mengikat dengan tali rotan di bagian sudut-sudutnya Setelah proses pengikatan Dengan tali rotan Inilah hasil semuanya Dari Sudut ke sudut Dari atas sampai ke bawah Sekarang tinggal proses Membuat Lantainya ya, inilah hasil pembuatan bale dari awal sampai akhir. Ya, cuman, ini hanya cuplikan-cuplikan saja, uh, pembuatan lantainya, dan sekaligus dicat polistor. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat barangkali sini ada kritik dan sarannya silahkan komen di bawah ini dan jangan lupa like dan subscribe-nya dukung channel kami agar saya bisa membuat video selanjutnya dan lebih bersemangat lagi Ya, terima kasih. Salam sukses, salam bambu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.